Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang paling beruntung dan bisa membuka pintu rezeki di tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang paling beruntung dan bisa membuka pintu rezeki di tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua.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 Untuk Zodiac yang pertama adalah Three of Swords Ataupun Tiga Pedang Untuk Zodiac yang pertama yang paling beruntung Dan bisa pintu terus di tahun 2021 Adalah seseorang yang berzodiak Aris Yang dimana sini digambarkan Seorang Aris Mampu memperbaiki hubungan asmara Meskipun ia mendapatkan pengkhianatan Di dalam kategori hubungan asmaranya Namun disini seorang Aris Sangat beruntung bisa memperbaiki hubungannya Sama pasangan dan disini dikategorikan bahwa saya seorang Aries paling beruntung yang dimana disini pintu rezeki seorang Aries akan terbuka dengan dukungan dan support energi dari pasangan Aries sendiri dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aries di tahun 2021 di mana di sini seorang arus bisa memperbaiki hubungan bersama pasangan dan di sini pintu rezeki seorang arus akan terbuka. Yang di mana di sini didukung oleh seorang anak, didoakan oleh seorang anak. Dan di sini seorang arus diketahui mendapatkan di dalam kategori mendapatkan keturunan di tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Tom Secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran, kesadaran, serta ketabahan. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kode yang pertama di sini menggambarkan seorang Arus merupakan sosok seseorang yang mengalami ataupun mendapatkan pengkhianatan dan di sini seorang arus menjalaninya dengan penuh kesabaran yang bisa membuat seorang arus lebih bahagia dan paling beruntung serta di sini pintu rezeki seorang arus akan terbuka yang didukung penuh oleh seorang anak ataupun yang bisa didoakan oleh seorang anak dan dimana di kategori ini seorang aris bisa mendapatkan rezeki yaitu mempunyai keturunan yang disimbolkan dengan page of one. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Nine of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana disini dikategorikan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di tahun 2021, dan bisa membuka pintu rezeki seorang Libra sendiri. sini digambarkan bahwasanya seorang Libra akan menerima kekuatan pasangan, mencintai pasangan apa adanya, yang dimana disini seorang Libra bersama pasangan akan memupuk hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di tahun 2021 dan disini dikategorikan bahwasanya sosok seorang libra suka berbagi kepada orang lain tidak pandang orang lain tidak memilih orang lain siapapun yang memerlukan bantuan ia akan membantunya dan dikarenakan bantuan yang diberikan oleh seorang libra kepada orang lain disini otomatis membuka pintu ke seorang libra di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dewasa ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seorang libra bersama pasangan sama-sama menerima kekurangan pasangan yang dimana akan mendapatkan kebahagiaan ke hubungan asmara yang dimana kenaik open itu diartikan seorang pasangan libra sendiri dan di sini seorang libra suka berbagi kepada orang lain yang menyebabkan pintu rezekinya terbuka dan di sini atas berkat doa orang-orang yang ia bantu, orang-orang terdekat Libra sendiri. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesabaran ketabahan seorang libra bersama pasangan menjalani kehidupan, akan berdampak positif di tahun 2021, yang dimana di sini hubungan asmara akan semakin bagus, dan di sini venturistis seorang libra akan semakin terbuka di tahun 2021, dimana di sini seorang libra suka berbagi kepada orang lain. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Seven of One ataupun 7 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sangat beruntung dan bisa membuka pintu rezekinya sendiri di tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang Leo merupakan orang yang paling beruntung dikarenakan di sini seorang Leo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di tahun 2021 yang dimana di sini menyebabkan pintu rezekinya akan terbuka, keuangan mengalir deras dan kehidupan akan lebih bagus. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan suatu rekomendasi penaikan jabatan, ataupun yang dimana di sini menjadi seorang bos di dalam kategori perusahaan ataupun pimpinan. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mencoba sebuah usaha, yang dimana di sini kategori usaha Leo sendiri, yang membuat pintu rezeki seorang Leo terbuka di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Sword, secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan rezeki yang terbuka di tahun 2021. Dan merupakan sosok orang yang paling beruntung yang dimana di sini kenaikan akan didapatkan oleh seorang Leo kenaikan karir keuangan dan kehidupan yang didukung penuh oleh seorang pasangan Leo sendiri dan jika kartu bertemu, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesadaran kesabaran seorang Leo di dalam menitik karir menitik kehidupan akan memberikan hasil yang maksimal di tahun 2021 dengan Dukungan dari seorang pasangan, yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan peningkatan kehidupan keuangan, dan di sini juga pintu meski seorang Leo akan terbuka di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah of one, yang ke 4 of 1, ataupun 4 tongkat Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di tahun 2021 dan merupakan sosok seseorang yang bisa membuka pintu rezekinya sendiri dan di sini digambarkan seorang taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana di sini sangat berdampak positif kepada kehidupan keuangan karirnya dan di sini secara otomatis pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar dan keuangannya akan meningkat drastis dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang taurus akan memilih dua pekerjaan yang dimana di sini adalah pekerjaan sampingan dan pekerjaan intinya yang tujuannya untuk meningkatkan dan disini seorang parus berhasil membuka pintu reskinya dengan mendapatkan keuangan yang meningkat yang didukung oleh seorang pasangan orang tua ataupun keluarga tahu sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di tahun 2021, dan di sini pintu meski akan semakin terbuka, yang dimana di sini seorang Taurus membuka usaha, yaitu usaha sampingan dan usaha cabang yang didukung penuh oleh seorang pasangan. Dan di sini seorang Taurus mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang sangat berpengaruh kepada Taurus di tahun 2021. Dan jika kartu kompeni kita lakukan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesadaran kesabaran seorang Taurus menjalani kehidupan di tahun-tahun sebelumnya akan berbuah manis berdampak positif di tahun 2021. Nah. Dimana di sini seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang paling beruntung dan bisa membuka pintu rezeki di tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan apa zodiak yang paling beruntung dan bisa membuka pintu rezeki di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aris. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus. Baik, mungkin cukup dari saya tentang 4 zodiak yang paling beruntung dan bisa membuka pintu reski di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan puasa